meyatkan dalam rangkap ilmu pengalaman yang berkah dan bisa memberikan prestasi bagi ananda semuanya Amin. dan untuk nama sekolah mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah walah wasawakumwalah lahawalawalakwata illa billah amabat yang saya hormati uswati heru selaku pembina buru istang, jatuh, bapak ibu guru semak hormati bapak ibu, bapak murid yang hormati anak-anak semuanya yang saya banggakan yang saya cintai mana semangatnya? ini semangatku oh, semangat. mana semangatnya? ini semangatku baik kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga ambillah anak-anak semuanya pada siang hari ini hari Rabu eh, hari Selasa ya tanggal 13 Desember 2022 kita bersama-sama berada di halaman masjid dan Esdal Kausar dalam rangka yang pertama adalah tadi sudah sampaikan hari Sabtu untuk pembukaan pemberangkatan pertandingan panahan tingkat Jawa di timur, Solo tersalah. Mudah-mudahan tetap diuguran kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Untuk anak-anakku semuanya, titip pesan dari Pak Mos Bapak Ibu Guru Nur Yang pertama adalah jaga kesehatan, jaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk dari pembina. Insya Allah ada Ustadz Heru, ada pembina yang lain dan juga nanti ada Pak Aruman dan ada Pak Ade mewakili dari SD Alfa Usaha. Jadi ikuti saja, mulai dari perangkat sampai nanti pulang mengikuti trik-trik yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru pembimbing. Nah kemudian tentunya yang tiga langkah pentingnya adalah menjaga ahlaknya di sana, ya, menjaga ahlaknya, ucapannya, perbuatannya dan lain sebagainya, ya. Karena di sana nanti ketemunya bukan hanya ketemu sekota Kota saja, tapi ketemunya adalah dengan teman-temannya sejawa di Sapi Samate. Kemudian anak semuanya itu jaga ahlaknya ya, jago ucapan dan sebagainya dan jangan lupa ini ya penting sekali sholatnya ujalan ya lima waktu di sana ujalan sholat salat lima waktu jadi Tidak ada ceritanya anak-anak yang terlambat Subuhnya kompak harus kok kompak ya ikut aja petunjuk dari pembi, kemudian yang terakhir adalah, tetap optimis ya tidak boleh pesimis harus optimis dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan berdoa Ya, dan mudah-mudahan insya Allah kalian mendapat yang terbaik dan terbaik. Oleh karena itu, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Heru, Ustadz Heru, dan tim Murista, kemudian Pak Roman, Pak Ade, kemudian Bapak Ibu Badan Murid yang luar biasa telah mendampingi putra pemerintah yang kita. Anak-anak semuanya, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, yang soliha. Kemudian yang sukses dunia akhir akhirat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Tim dari Estril Kausar Berangkat menuju Ponorogo untuk mengikuti Pertandingan panahan tingkat jawa di Mari yang terakhir Akan dibimbing oleh Ustaz Nikdad Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan kesehatan Kemudahan, kelancaran, dan keselamatan Dan penakutnya menjadi yang terbang terbaik. Amin Demikian yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ustaz Wahumah innas aluka au wahumah innas dan ilmi wa garokatan terreski wabdu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 terakhir yang walaupun lomba-lomba klub berbeda klub, tapi tetap bersama-sama. Ya bismillah. Kemudian atas nama kota pasu, Pasuruan dan semuanya atas nama kota pasu, Pasuruan. Kemudian terakhir siapa yang suka ini? Ya senyum-senyum. Oh, Salam. Monggo Bapak Ibu guru Pak bro siapa namanya? saya ya. ya. nah, iya. <tuh> <tuh> nah, nah, ya. Mau foto bersama? Kita akan eh, di mana enggak Kita akan di ya, pra, ada karena kanan, yang mau ke mobil, ke dalam ke mobil masuk ke Masuk, sini, barang sini. Di pagi hari ini yaitu Untuk nomor target Sementara diabaikan dulu Sebelum mendapatkan Pembagian Sekali lagi kami persilakan Untuk adik-adik Kami panggil official Dari kontinen Lumajang Jombang dan Ulung Agung Untuk mengambil Nomor Teman-teman tuh. Nah, ah, nah, ya. Nah, nah, nah, di mana? sini. Ah, bim -bim. Itu uh, bisa Menyentuh anak panah, menyentuh target. Namun memberikan belum semua proses Hai, hai, hai, Tapi anak panahnya jangan ditancapkan ya. Yang anak panahnya memantul silakan memanggil mohon bantuan wasit yang bertugas. mana yang memantul dan belum diambil. Ada di area 3 meter depan jembatan. Ada anak panah. Mas benar, itu di sebelah kanannya ada anak panah yang awal lagi, Oke. waktunya dilihat. siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? sudah siapa? siapa? siapa? Oh ini nanti ada, ada sesi dua lagi punya? itu. betul Betul, hmm. Di sini banyak anak besar yang bisa bersih-bersih yeah. Iya Lampat Atau tiga kalian apa tadi di sana? tidak ada. berapa? lebih dari kami sekali lagi kami panggil ofisial dari Kabupaten Sidowantjo. takut, jalan. mau lagi? Ya, ada di sini. apa? kamu ya. perasaanmu tadi di sana <kuh> gimana? kalem. bisakah ngobrol nggak? terus? terus. sehat, sehat dan alat-alat dukungan dan nonton yang lomba. Ya, sesungguhnya kita sama-sama lawan untuk berjuangnya. Diikhlaskan. <kuh>. Jangan dipikirkan itu. Sekarang kita buat istirahat dirahat. belum siapa terusah. yang Yang haus minum. Yang minumnya habis minta kalau apa lagi enggak Habis. Silakan nanti ya dibuat diperbaiki bersalaman santannya jangan buru-buru kalau kalau mengganti apa jangan dipandai yang pertama setelah memanas sambil apa ya ya tadi Nah, Tadi tambah 8 8 Tadi saya Oke Itu sudah berlalu jadikan Untuk sesi kedua nanti lebih teliti Ya waktu scoring Kalau susah Bilang lo official dong Jangan lupa ya. satu ya. Untuk TP ini Enak Kamu harus Ini apa saja Oke, Oke. ayo ya, kita lagi. lama. tenang, tenang. tenang-tenang. Kena dilihat Tenang. Oke. dulu dulu, dia dulu Oke, oke. Sampai <tuk> Oke, semangat lagi, Ya, Apa ayo. Okay. Okay. 10. Eh, ini, ini ya, 10. 10 Ya. 2, dan hey, ta okay. eh Oh. Reza. Ya, Reza ya, jam 17. Reza. Ya, ya. 17. udah kurang ke utara. ganti ganti ganti ganti ganti ganti itu ya yeah. hmm. hmm. nah, Merah, merah, merah atas Hei Tepatnya atas Merah Merah uh Hei -huh. uh -huh. uh. hey, ya Merah Tujuh ya. atas ya uh. merah atas kau Eh, percobaan, nggak apa-apa semua. ya? Jam ya? Ya, ya. Ya. Ya. lagi ini ini jaga ini dulu apa-apa tetap sudah atas ini percobaan apa-apa oke kasih lagi Borong Borong buat, tetap 8, dulu 10, 11, atas lagi jadi 10. Tetap ya. si. ja, dulu, cepat ya, sing, tenang dulu, jauh ya, santai, yo, estin, cepat, hei, gak masih berjalan. Yo, este, ta tenang, oke, tua, masih pencobaan ini belum betul, fokus Sa, santai di jalan oke okay. okay. oh bravi. dorong tarik ketat tenang dulu fokus oke jalan oke okay. fokus dulu tenang jalan oke okay, aku eh hey, tenang dulu tenang dulu nah. kamu gini ya ja. tenang masih juga ini ini fokus fokus ya ja. tenang ya ja. tenang ya ketat kuning jalan oke okay. <San> dulu hey, hey, Esa. Yo, new. Dorong kuat. Jangan didorong ya, ketet ya, ketet ya, Fokus. Pas jalan. Oke, okay, kalau Mantap dari siapkan di belakang nomor. Kemudian pada saat proses penilaian tidak diperbolehkan menyentuh target, tidak diperbolehkan menyentuh aneh. <San> kat, cepat, bagus, semangat, bagus, bagus, bagus, ini deh tunggu dulu ya. bisa, orang kuat kuat oke, oke, dah, keluar satu, comfortably atas lagi, running okay you're okay. Oh, aku yeah. ya bersama kursinya bawa sini ya tak, piring ke sisa. dari keterangan rekaman itu kan rekam Ezra. Iya le, malam baru bisa. Untuk yang Untuk adik-adik atlet pada saat melaksanakan penjumlahan silakan dihitung dengan teliti. Setelah yakin sudah betul, silakan skorshipnya diberikan datang. Please turn down.